Ini kawanan kerbau dengan pengebalanya yang mengiring kerbaunya untuk pulang ke kandangnya Kerbau adalah hewan yang setia dengan rumahnya Dia tidak akan pernah tertukar dengan rumahnya, tidak akan pernah tertukar dengan temannya ataupun lawannya jangan lupa subscribe dan like ya terima kasih sudah menonton video ini